pokoknya keren dan ini sebetulnya kalau udah on hands itu jauh kelihatan lebih keren dibanding mungkin kalau kalian lihatnya di balik kamera ya Yo! Minasa oke genki desu ka? Orewat! The Show! Welcome back on Mahwatch YouTube channel dan kali ini review lagi dan dari brand Japan yang ya kalian tahu lah most wanted best selling dan paling banyak penggemarnya oke okay? apa yang akan gue bahas langsung aja ya stay tune oke okay, langsung aja ya special edition pada oke okay. jam tangan yang ini nah dari bentuknya aja kalian pasti udah tahu kan ini dari mana brandnya apa ya betul saiko Ya, brand dari Jepang dan ini dari line Prospects atau Pro Specification dan ini adalah jam tangan edisi Penguin yang mengeluarkan dia sebetulnya dua model ya yang satu SRPG 57 Seiko Monster, nah yang ini adalah SRPG 59 nama SKU-nya Seiko Baby Tuna. Nah, yang gue bahas kali ini adalah yang Baby Tunanya. Kalian udah tahu ya bentuknya, this is a baby tuna, dibilang baby karena tuna yang benernya sebetulnya diawali dengan 300 meter sama 1000 meter, oke? Okay. Nah, ini disebut penguin karena dia temanya uh, Laut Antartika, dan dia special edition dari Save the Ocean, tapi kali ini temanya Antartika. Nah, langsung aja gue bahas ya. Mulai dari case-nya seperti biasa. Nah, case-nya ini full stainless steel ya, baik case-nya ataupun shroud-nya full stainless steel. Warna dialnya gradient blue. Jadi di uh, sisi samping yang dekat marker ini warnanya bluish, tapi yang agak ke tengah ini dia warnanya lebih ke putih sesuai dengan warna uh, salju di Antartika. Terus kalau misalkan kalian perhatiin, di area sebelah kiri itu ada cetakan kaki penguin Dan itu sebetulnya menandakan jumlah populasi penguin yang udah semakin sedikit. Nah, balik ke case. Case ini diameternya kurang lebih di 43,2 mm. Nah, untuk ketebalannya sendiri juga udah nggak terlalu tebal. Dia ada di 12,6 mm, kurang lebih 1,2 lah. Hmm, biasanya Tuna ini modelnya hidden lock, modelnya cuman ini nggak sampai hidden tapi nggak terlalu panjang juga jadi masih benar-benar bersahabat e, buat pergelangan tangan e, sedang atau kecil ini masih oke okay. nah untuk lock width nya sendiri kalau kalian suka gonta ganti strap dia ini look width nya di 20mm untuk kaca kristalnya sendiri dia juga masih menggunakan hard leg crystal Nah sebetulnya di sini ada banyak detailing-detailing juga sih. Contohnya misalkan seratnya ini finishingnya dia brush Biasanya kan warnanya full stainless steel agak keputih ya. Nah ini tone-nya dia itu agak gelap, agak-agak grayish gitu sih. Terus insert bezelnya di sini, ini juga warnanya stainless steel tapi dia nggak nggak polosan ya. Dia kalau diperhatiin dengan detail di sini juga ada uh, garisnya ya, ada stripe line-nya gitu tipis-tipis sih sebenarnya. nah itu yang bikin uh, gue suka detailingnya juga nah untuk movementnya sendiri Seiko Penguin ini menggunakan movement automatic dengan kaliber 4R35 power reserve-nya kurang lebih di 41 jam kalau terisi penuh dan dia udah punya fitur hack and winding nah untuk fitur lainnya dia di sini ada Windows Date yang ditaruh di setengah 5 posisinya ya 4.30 well sebetulnya kalau gue lihat dari positioning dialnya ini agak maksa sih menurut gue pribadi sebetulnya ini lebih bagus kalau clean dial aja no date sekalian jadi lebih oke okay. tapi it's oke okay sih karena 4R35 ini kayaknya emang udah harus ada date nya jadinya mungkin ditaruhnya di sini ya it's oke okay lah Nah, untuk talinya sendiri, ini dari silikon rubber yang baru, teksturnya berasa di sini, tapi dia nggak terlalu lembut seperti yang lama, nggak terlalu licin, tapi nggak terlalu kaku juga, kayak yang terdahulu jadinya lebih pas ya, dan nyaman banget kalau digunain Nah, untuk back case seperti biasa, ada lambang ombak, sama ada grafir tulisan special edition untuk di back case-nya. Dan untuk ukuran uh, special edition gua bilang seri ini adalah seri yang paling unik menurut gua ya Paling keren Dibilang warnanya bluenya nggak kayak blue yang biasanya Ciri khas diver blue gimana sih? Kalau jam diver warnanya blue kan gitu kan warnanya kalau nggak blue gelap Navy ya birunya bener-bener klasik blue tapi ini bener-bener gradient Ada graynya ada white-nya pokoknya bener-bener antartika banget dan corak warna stainless steelnya yang agak grayish. Ini juga keren banget, terus warna rubbernya juga ini lebih ke misty gray. Itu juga pas banget rasanya, nggak terlalu putih, nggak terlalu biru. Pokoknya keren. Dan ini sebetulnya kalau udah on hands, itu jauh kelihatan lebih keren dibanding mungkin kalau kalian lihatnya di balik kamera ya, racun ya, racun. Nah, buat kalian yang mau berburu jam tangan ini ini udah ada ya di website kita atau di aplikasi kita dan untuk harga informasi harga mengenai jam tangan ini bener-bener nggak -bener bikin kantong jebol masih di range-range prospect line dengan movement 4R35 lah sekitar 4.650.000 aja so masih masuk kan special edition warnanya kayak gini temanya penguin antartika baby penguin unik sih Bukan unik tapi lucu aja Seiko itu jarang banget ngeluarin warna kayak gitu dan kali ini dia ngeluarin kayak gitu terus dikasih aksen kaki Penguin itu yang bikin... Hmm. Jadi antara penggabungan tetap gagah, keren, casual sporty-nya dapet, uniknya dapat lucunya juga dapat. So yang mau berburu, buruan. Toh harganya juga nggak bener-bener bikin kantong jebol kan, masih di standar rata-rata... Prospect line Oke okay, jadi langsung aja ke web kita di jamtangan.com Atau langsung ke via aplikasi aja nggak pakai lama Oh iya Yang belum subscribe gue saranin buat subscribe Terus nyalain loncengnya Terus yang udah subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya Supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Oke okay? Siapa tahu Waktu ada tayangan tertentu atau sebuah tayangan dari channel ini ada surprise-surprise yang biasa gue kasih. Oke, okay, yang buat uh, ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen. Yang suka langsung klik like, yang gak suka tinggal klik dislike aja. Walaupun gue gak saranin sih. Oke, okay, I think that's all folks. And see you on the next video. Janganet!